Dia itu berkorban Bukan buat dikenal namanya Tapi semata-mata Untuk membela cita-cita Egy Kellogg 9 bola Fikri Welcome back Selamat datang kembali Indonesiaku Terus, terus, terus, terus Serang terus, gempur terus Libas, bungkus Cepre Tenang Kul cool. Sujud syukur Rivaldo Scott Ferry mampu menyelesaikan tugasnya melepaskan umpan cukup baik kali ini memberikan tendangan langsung jepret ya sebuah tendangan LD Sambungan syuting langsung jarak jauh yang dilesakkan oleh anak muda bernama Febi Eka Putra Mengejutkan, membuat kita terpana dan terperana Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Tendangan melengkung, tega, tega, tega, tega, tega, tega, tega, Hanya membuat penjaga gawang daripada Filipina terpana dan terperangan Baik sekali kita bagaimana tendangan yang sangat terukur mengarah ke sudut atas kanan gawang Daripada penjaga gawang Filipina Quincy Ada peluang jabre. Oh, jepret! Ya, jepret! Wala lala lala lala lala lala lala gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala Yang lala lala lala lala lala lala lala lala melihat lari antar kota-antar provinsi dia coba dilakukan oleh Febi dari sebelah kiri berbahaya jabret oh si Bambu runcing sekarang kali ini kah oh bukan kita saksikan Muhammad Iqbal yang mampu untuk menempatkan diri menjadi seorang ujung tombak yang menjadi sangat tajam menghancurkan hati mematahkan penjaga gawang dari Quincy Julian Bodron kamera jangan kacang dia jemprek iya uh, ampun jadi satu dan sangat tajam dengan pressing menuju ke pojok kanan penjaga gawang ini. Membuat M. Iqbal juga mencatatkan namanya dua gol di pertandingan kali ini. Sebuah kecermatan, sebuah kecerdikan, sebuah kepintaran, sebuah kreativitas. Tidak perlu keras, tetapi cukup kita lihat bola glaser ke pojok kanan. atau baca biasa indahnya Lihat bagaimana Indonesia. sebuah kombinasi segitiga yang sangat bagus. Evan Dimas diberikan pada Evan Maldini Ini Maldini paling ke dalam Melewati satu pemain belakang dari Korea Selatan. Umpan tarik Maldini. Evan Dimas kembali menyambut dan kaki kiri. Evan Dimas 2 gol dalam pertandingan kali ini luar biasa. Evan Dimas. Masih Ilhamudin. Ilhamudin. Yang dilesakkan oleh anak muda Masih Ilhamudin berhasil berat di Pangliu. Ilhamudin, ada buklis EFADIMA masyarakat mendukung Mendapatkan kesempatan lain up dari Indonesia Dan memberikan kesempatan Sebagian hasil dari pertandingan ini juga akan didonasikan Kick off Babak yang pertama Abi kali ini melakukan umpan langsung kepada Egi, Terlepas Egi jepret Ya ampun Sebuah tendangan cantik yang coba dilakukan dengan sangat baik kaki kiri Ada empat dimas lagi Angkat atau kemudian saat itu memperkuat Thailand di kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun di Vietnam beberapa waktu Mona Fikri dari sudut kiri pertahanan Thailand Eki Mona Fikri shooting langsung dan... oh, hey! sangat baik kita lihat tadi sebuah kerja yang bagus dilakukan sebelumnya oleh Bagas memberikan umpan di sela-sela di antara penjaga gawang dan defender Filipina dan ada Supriyadi di sana sebagai penyelesai serangan sebagai finisher terakhir. Sebuah tadi baru main sekarang dan satu dua merah putih suara salam Siang, nah, indonesia untuk Tunga, kita berbeda-beda tetap satu jual. merah putih putih indonesia kembali serangan yang dibangun kembali, ada yang baik dari ya bagaimana lagi Randy di sini pergerakannya membuka ruang celah untuk seorang bagus menyelesaikan keluarga mu bangga keluarga mu bangga yang sabu bangga bagus dan bagus luar biasa luar biasa saya di studio saja merinding apalagi orang tua mereka yang menyaksikan ayah dan ibu yang menyaksikan.